Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali menyapa dengan saya Harun Syarif. Official masih melanjutkan kisah Wali Songo. Berikut ini adalah menceritakan kisah Sunan Kudus. Asal usul menurut salah satu sumber Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Jepang, Panolan. Ada mengatakan letak Jipang Panolan ini di sebelah utara kota di dalam babat tanah Jawa. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung memimpin pasukan Demak Bintoro yang berperang melawan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku senopati Demak berhadapan dengan Raden Hussein atau adipati terung dari Majapahit. Dalam pertempuran yang sengit dan saling mengeluarkan aji kesaktian itu Sunan Ngudung gugur sebagai pahlawan syahid. Kedudukannya sebagai Sonopati Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kudus, yaitu putranya sendiri yang bernama Asli Ja'far Sodik. Pasukan Demak hampir saja menderita kekalahan namun berkat siasat Sunan Kalijaga dan bantuan pasukan dari Raden Patah yang dibawa dari Palembang, kedudukan Demak dan Majapahit akhirnya berimbang. Selanjutnya, melalui jalan diplomasi yang dilakukan Patih Wanassalam dan Sunan Kalijaga, peperangan itu dapat dihentikan Adipati Terung yang memimpin Lashfar Majapahit, diajak damai dan bergabung dengan Raden Patah yang ternyata adalah kakaknya sendiri kini keadaan berbalik adipati terung dan pengikutnya bergabung dengan tentara Demak dan menggembur tentara Majapahit hingga ke belahan timur pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh pasukan Demak. di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri Raden Cavarsoedik juga belajar kepada beberapa ulama terkenal diantaranya Kiai Telingsing, Kiai Gengerang, dan Sunan Ampel. Nama asli Kiai Telingsing ini adalah Telingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho, sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Jenderal Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa untuk mengadakan tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Delingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara sungai Tanggulangin dari dan sungai Juwana sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk seni ukir yang indah. Banyak yang datang berguru seniukir kepada Kiai Telingsing termasuk Raden Ja'far Sodik itu sendiri Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari Cina itu Ja'far Sodik mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina yaitu ketekunan dan kedisiplinan, kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita Hal itu berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Ja'far Sodik di masa yang akan datang yaitu tatkala menghadapi masyarakat Masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha Selanjutnya Raden Jafar Sodik juga berburu kepada Sunan Ampel di Surabaya Selama beberapa tahun Cara berdakwah yang luas Strategi pendekatan kepada masa Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan Sunan Kalijaga Dan Sunan Bonang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat sebagai berikut Membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah maka segera dihilangkan. Tudwuri Handayani artinya mengikuti dari belakang. Terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit. Dan menerapkan prinsip tururi handayani, artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam, menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam dengan prinsip mengambil ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya. Selanjutnya, pada akhirnya boleh saja merubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. kalangan kalangan umat islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non muslim agar mau mendekat dan tertarik pada ajaran islam, hal itu tak bisa mereka lakukan kecuali melaksanakan ajaran islam secara konsekuen, sebab dengan melaksanakan ajaran islam secara lengkap otomatis tingkah laku dan gerak-geri mereka sudah merupakan dakwah nyata yang dapat memikat masyarakat non muslim strategi dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang Sunan Muria, Sunan Kul dan Sunan Gunung Jati karena siasat mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel maka mereka disebut kaum abangan atau aliran tuban sedang pendapat Sunan Ampel yang didukung Sunan Giri dan Sunan Drajat disebut kaum putihan atau aliran giri namun atas inisiatif Sunan Kalijaga, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukanlah pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Jafar Sodik harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Jafar Sodik memberi seekor sapi dalam riwayat lain disebut Kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambahkan di halaman rumah sakit, di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu bergerak hatinya, In, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pendangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang akan? -akan... Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri? Dalam tempo singkat halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat. Baik yang beragama Islam maupun Buddha dan Hindu Setelah penduduk yang datang bertambah banyak Sunan kudus keluar dari dalam rumahnya Sedulur-sedulur yang saya hormati Segenap sanak kadang yang saya cintai Sunan Kudus membuka suara Saya melarang saudara-saudara menyakiti Apalagi menyembelih sapi Sebab di waktu saya masih kecil Saya pernah mengalami saat yang berbahaya Hampir mati kehausan Lalu seekor sapi datang menyusui saya Mendengar cerita tersebut, mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Raden Jaafar itu adalah titisan Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya. Maka dengan ini saya melarang penduduk kurus menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu Sunan Kudus melanjutkan Salah satu di antara surat-surat Al-Quran Yaitu surat yang kedua Dinamakan surat sapi Atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah kata Sunan Kudus Masyarakat makin tertarik Kok ada sapi di dalam Al-Quran Mereka jadi ingin tahu Selebih banyak dan untuk itulah mereka sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah sesudah simpati itu berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun juga tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang antik itu. Hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya dengan bentuknya yang mirip Candi itu orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak merasa takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah sunan kudus merangkul masyarakat Buddha sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransinya yang tinggi yaitu menghormati sapi yang diperamatkan umat Hindu dan membangun menara masjid mirip Candi Hindu Kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus perspektif, kreatif dan tidak bersifat memaksa. Sesudah majid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berudu dengan pancuran yang berjumlah delapan. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo Gumaran. Di atasnya, hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Jalan berlipat delapan atau Asta Sanghika Marga Yaitu Satu, harus memiliki pengetahuan yang benar Dua, mengambil keputusan yang benar Tiga, berkata yang benar Empat, hidup dengan cara yang benar Lima, bekerja dengan benar Enam, beribadah dengan benar Dan tujuh, menghayati agama dengan benar Usahanya itu pun membuahkan hasil Banyak umat buddha yang penasaran Untuk apa sunan kudus memasang lambang wasiat buddha itu Di padasan atau tempat berwudu, Sehingga mereka berdatangan ke masjid Untuk mendengarkan keterangan sunan kudus Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa sunan kudus itu Pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat Yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama Seperti diketahui rakyat jawa banyak yang melakukan adat-adat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berluka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, selamatan Neloni, Mitoni, dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual itu Dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk islami Hal ini dilakukan juga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria Contohnya bila seorang istri orang yang hamil 3 bulan Maka akan dilakukan acara selamatan yang disebut mitoni Sembari minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir Supaya tampan seperti Arjuna Jika anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih ada tersebut tidak ditentang secara keras keras oleh Sunan Kudus melainkan diarahkan dalam bentuk Islami acara mes, acara selamatan boleh terus dilakukan tapi niatnya bukan sekedar niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa melainkan bersedekah kepada penduduk setempat dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang. Sedang permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya lahir laki-laki akan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf Dan bila perempuan seperti Siti Maryam Ibunda, Nabi Isa untuk itu, sang ayah dan ibu harus sering-sering membaca surah Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran. Sebelum acara selamatan dilaksanakan, diadakanlah pembacaan layang ambia atau sejarah para nabi. Biasanya yang dibaca adalah bab nabi Yusuf. Hingga sekarang acara pembacaan layang ambia yang berbentuk tembang asmaran dana, pucung dan lain-lain itu masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan. Oke demikianlah salah satu kisah singkat dari Sunan Kudus dan juga kisah-kisah perjuangan Sunan Kudus. Semoga cerita singkat dari perjuangan wali-wali Allah bermanfaat bagi kita dan juga semoga video ini juga dapat menambah wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.